kembali lagi bersama saya di channel ini channel fakta dunia gaib dan kali ini saya ingin membahas bahwasannya sang ratu adil sangat menyegani dan menghormati sang penggol judi di mana tercantum di dalam ramalan Jayabaya bahwasanya sang ratu adil memiliki patih yang dijuluki sebagai patih Benggol judi di mana di dalam suatu kerajaan Posisi sebagai pateh adalah posisi yang sangat tinggi, di mana sosok pateh atau posisi pateh ini adalah wakil dari raja ataupun ratu, sehingga bisa dipastikan bahwasanya antara sang pateh dan sang pemimpinnya, atau raja dan ratunya, itu memiliki kedekatan khusus dan bisa disimpulkan juga antara benggol judi dan ratu adil. Mestinya memiliki suatu kedekatan khusus Sehingga Sang Benggol Judi Dia akan menjadi patih Sang Ratu Wadil Dimana patih juga merupakan tangan kanan dari seorang raja Dan ternyata Sosok Benggol Judi ini Sangat berjasa Dan sangat berarti Di dalam tugas Sang Ratu Wadil Karena berkat Sang Benggol lah banyak hal yang terjadi di kehidupan Sang Ratu Adil Ada beberapa jasa besar Yang dilakukan Sang Binggol judi kepada Sang Ratu Adil Di zaman kegelapan ini Beberapa jasanya yaitu Yang pertama Berkat Sang Binggol Judilah Sang Ratu Adil Termotivasi untuk hidup dan lelaku Yang kedua berkat sang bengal judilah sang ratu adil bisa bertemu dengan sedulur empat lima pancernya yang ketiga berkat sang bengal judilah ratu adil bisa bertemu dengan sapa momongnya bertemu dengan sang pamomongnya yaitu sang kyai sabdopalonoa genggo Dan yang keempat, sang pinggul judilah yang selalu mengarahkan sang ratu wadil tanpa memungut biaya apapun. Karena sang pinggul judi tahu garis hidup sang ratu wadil, maka dari itu sang pinggul judi memiliki posisi penting di dalam kerajaan sang ratu wadil dan perlu diketahui juga bahwasanya. Sang Ratu Adil itu akan memimpin negara ini di zaman baru bukan zaman sekarang Dan ternyata dalam dibalik semuanya adalah Sang Benggol Judi Dimana Sang Benggol Judi ini menginginkan perubahan zaman terjadi di dunia Dari zaman modern ini diubah lagi zamannya itu juga menjadi salah satu keinginan binggol judi Lalu binggol judi juga menginginkan kiamat di negara ini Dimana kiamat di negara ini khususnya di tanah jawa Dipergunakan untuk mengambil pusaka inti di tanah jawa Karena menurut sejarah jawa bahwasanya tanah jawa ini adalah pusaka yang menancap di bumi sehingga kehancuran Tanah Jawa memang dibutuhkan untuk melancarkan tugas Sang Ratu Adil Dan yang ketiga Sang Benggol Judilah Yang sebenarnya menginginkan segala tugas Sang Ratu Adil dapat selesai Karena dengan begitu tujuan hidup Sang Benggol Judi pun juga terpenuhi bahwasanya Benggol Judi ingin hidup abadi Ingin hidup yang sebenarnya Atau urip saknya tani Itu menjadi salah satu keinginan Sang Benggol Judi Dan Benggol Judi tahu Bahwasannya urip saknya tani Hidup yang sebenarnya Akan dia dapatkan Bila mana dia bisa bersama Sang Ratu Adil Maka dari itulah Sang Benggol Judi selalu dekati Sang Ratu Adil Karena dari Sang Ratu Adil lah terpancar air mata kehidupan. Karena sang ratu adilah yang akan membawa kehidupan kekal itu. Maka dari itu sang Benggol Judi terus mempertahankan sang Ratu Adil. Itu sekian informasi dari saya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini dan berikan juga pendapat kalian mengenai saya dan video ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis